My back to channel Ratu Bidadari TV Channel Dukun Kondang Itulah sejuta umat Salam Ratu Bidadari Oke okay guys Di sini dalam pembahasan Konten kali ini Atau uh, Tema Tema yang mau Ratu Bidadari bahas Tentang yang saat ini sedang viral Yaitu keranda mayat yang terbang ya jadi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kita masyarakat Indonesia dihebohkan ya dihebohkan dengan uh, fenomena keranda mayat terbang atau yang disebut lampor dan itu juga dan itu juga juga ada fenomena ketuk-ketuk pintu ya tokot-tokot toko. Setelah itu kalau dibuka, pasti orang yang diketuk pintu itu tadi, eh, salah satu dari rumah, penghuni rumah itu pasti akan meninggal. Sama seperti halnya eh, keranda mayat yang terbang kemarin ada di salah satu kota di Malang. Itu ketika ada warga, salah satu warga yang melihat keranda mayat itu tadi, eh, pada hari itu tujuh orang meninggal dengan waktu bersamaan ya bisa dilihat beritanya uh, ketik di Google uh, di malang tumpang kalau nggak salah itu jadi gini guys uh, saya sendiri sebagai dukun kondang idola sejuta umat ya menyikapi uh, keranda mayat terbang atau lampor dan fenomena ketuk-ketuk pintu di nuansa pandemi ini ini mitos atau fakta hoak atau real? Saya sebagai dukun kondang idola sejuta umat yang memiliki kemampuan supranatural ya Dan saya juga memiliki kapasitas uh, atau skill dalam dunia gaib Saya menyatakan bahwa fenomena keranda uh, mayat terbang, lampor, dan ketuk-ketuk pintu itu saya nyatakan fakta Bukan hoax Ya, tapi fakta. Kalau masalah keranda mayat itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, sejak sudah ada sejak zamannya mbah-mbah kalian semua. Sudah ada sejak zamannya mbah buyutnya samian juga. Ya. Jadi e, tanah Jawa khususnya tanah Jawa ini dipenuhi dengan misteri dan mitos-mitos. Jadi orang-orang dahulu dulu sering Sebelum ada gadget, sebelum ada TV, sebelum ada HP Keranda terbang itu sudah ada ya. Dan legendanya kalau suatu wilayah atau desa Atau wilayah yang eh, di apa dilalui lalu lintas keranda mayat Pasti akan ada kematian dengan jumlah yang besar Itu sudah sejak zaman dulu baik mitos ataupun fakta silakan tanya Mbah Buyut kalian pasti akan menemui fenomena-fenomena uh, seperti itu bukan di Jawa saja di Lampung juga ada karena saya juga ada uh, kerabat atau teman kemarin juga cerita bahwa dulu di Lampung juga uh, menemukan fenomena seperti itu dan mbah buyut saya dulu juga seperti itu sama sebelum adanya teknologi sebelum adanya gadget gadget seperti ini sudah keranda mayat terbang itu sudah ada jadi ini bukan semata hoak bukan semata uh, cari sensasi dan lain-lain tidak memang real keranda mayat terbang itu sudah ada seperti itu dan E, kali ini Ratu Bidadari e, Selain ingin membahas Tema keranda maya terbang Bukan itu saja Yang mau Ratu Bidadari sampaikan Dimana saat ini Indonesia Atau khususnya Tanah Jawa itu Sedang mengalami pagebluk. Tahu nggak pagebluk itu apa? Mungkin kalau Mbah Buyut Zamen pasti tahu Pagebluk itu ibaratnya Eh, macam-macam ada apa gebluk itu karena kemah banyaknya orang mati tanpa umpol maksudnya meninggal atau mati itu -eh, tanpa sebab tiba-tiba dia meninggal atau sakit hanya itu ngajam atau hari tiba-tiba sakit terus meninggal itu itu pak gebluk terus ada pak gebluk itu krisis Uh, sandang pangan atau dalam artian krisis panen kalau zaman dulu mungkin uh, hasil tani uh, merosot dalam artian hancur kena wabah itu bisa dikatakan pakepluk jadi pakepluk atau kematian massal seperti fenomena saat ini di sekitar kita masyarakat kita ini di sesuatu yang baru ya jadi memang dari zaman dulu dari zaman leluhur kita mbah buyut kita dulu sudah ada yang namanya pakebelik orang tiba-tiba meninggal tiba-tiba mati gitu sudah banyak gitu dan biasanya eh pakebelik itu eh, maksudnya karena ada sesuatu biasanya kalau menurut cerita cerita para mbah buit kita atau leluhur kita karena ada sesuatu yang ulah dari ulah manusialah intinya jadi alam itu ibaratnya marah karena Tuhan tidak ciptakan manusia saja Tuhan juga ciptakan jin ciptakan setan ciptakan malaikat ciptakan alam lah alam itu siapa gunung itu kan juga alam Lautan, tanah, itu makhluknya Tuhan hidup itu Jangan dikira laut itu cuman air-air itu, itu makhluknya Tuhan, dia juga makhluk hidup itu Gunung itu juga makhluknya Tuhan Kan sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab Tuhan ya Kan banyak itu, saya nggak perlu sebutkan ayatnya berapa Yang jelas gunung itu juga makhluknya Tuhan Mampu berbicara dan gunung-gunung, batu-batu Pohon-pohon juga berjikir kepada Tuhan Itu bukti bahwa alam juga hidup Alam juga makhluknya Tuhan Bukan manusia saja yang hidup Makanya kita harus saling menghormati dan menghargai Nah, saat ini pulau Jawa sedang tidak baik-baik Atau Indonesia sedang tidak baik-baik Ya, banyak hampir bukan saya tidak membicarakan yang lain-lain ya saya membicarakan di tempat saya sendiri di kampung saya sendiri hampir tiap hari ada orang meninggal ya tiada hari tiada orang yang meninggal kadang satu hari itu mati satu besoknya ada dua kadang kemarin-kemarin itu dua hari yang lalu itu tiga langsung dan hari ini juga barusan tadi sore juga ada yang meninggal di kampung saya dan di kampung teman-teman saya, teman saya kan banyak semuanya menginformasikan banyak orang yang meninggal. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, ya dengan Pak Gebluk ini, ya Pak Gebluk yang melanda tanah Jawa atau Indonesia, Nusantara ini, ya kita harus iling-iling lanwaspot. Ya, mungkin ini peringatan kepada kita melalui alam atau wabah atau pageblok ini supaya kita lebih dekat dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Lah, lalu bagaimana buat teman-teman e, caranya e, melewati pageblok ini seperti apa? Nah, caranya biar terhindar dari pageblok atau terhindar dari uh, wabah fenomena saat ini uh, mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya di video update terbaru saya akan jelaskan bagaimana cara menanggulangi pakebluk ya secara uh, kejauhan lah intinya ya ya jangan lupa subscribe channel aku Ratu Bidadari TV jangan lupa like and komen dan nanti saya akan kasih tahu cara menghalang Sengkolo bala Sengkolo menghalang uh, Pak Gebeluk ini di video selanjutnya Oke okay? salam ratu bidadari salam salam Rahayu Rahayu